Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapurnya emet Kali ini kita akan masak spaghetti Dengan menggunakan saus dari manteka Ini bisa dibeli di Shopee ya teman-teman Nah, pertama kita rebus dulu ininya. Eh nya, Tambahkan minyak sedikit ya. Sambil nunggu, ini bumbunya spagettinya bumbu ala Nyonya Emet ya. Ini ada bawang putih cincang. Lalu ada daun jeruk, ada daun tim ada oregano lada hitam kaldu bubuk garam eh, cabe keju dan ini ayamnya ya, sudah diiris kecil-kecil eh, dan menggunakan eh, butter ya dan ini eh, saus primadonanya Manteka sudah tunggu matang ya ini direbus sekitar 10 sampai 12 menit ini sudah matang kita matikan kompornya lalu kita angkat kita mulai masak spagetinya Kasih sedikit minyak dulu deh, sedikit minyak ya. Minyaknya menggunakan minyak kelapa. Karena kebetulan olive oilnya lagi habis. Ya tambahkan kek. bawang putih ini masuk, eh, ini bawang putih teman-teman ditumis dulu lalu daun jeruk lalu tulis ayamnya Ayamnya sudah matang. Kita masukkan cabenya. Kalau mau pedas bisa ditambah lagi ya cabenya. Lalu baru kita masukin spaghetti. kita Tambahkan bumbu bumbunya. Oregano daun, lepin, kaldu bubuk, sedikit garam ini baru masukkan saus Sauf mentekanya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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Oke sudah matang teman-teman Spaghetti ala nyonya emet Sudah siap untuk disantap Kita tuang dulu ke wadah Spaghetti nyonya emet siap disajikan Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba